Thank uh you. -huh. masa depan melangkah hadapi hidup yang penuh retorika gagal ya. dalam mencoba bukan akhir ya. hidup Masih ada hari esok, sempatan ya. Da kata akhir hidup ini masih ada. Aku Yeah